Masyarakat Lumajang semuanya Saksikan penutupan Porprov ke-7 Jawa Timur tahun 2022 Di Stadion Semeru Tanggal 3 Juli 2022 Hari Minggu Pembukaannya dimulai jam 7 malam Jadi yang jauh-jauh Datang ke Kota Lumajang Persiapkan waktunya Sholat Maghrib Cari masjid musola di kota Lumajang karena jam 6:00 stajon ini sudah dibuka untuk masyarakat boleh masuk. Acara kemudian kita lakukan seremonial sebelum denikanan acara seremonial langsung akan dibimbing oleh Ibu Gubernur dan itu acara penutupan secara formal. Setelah itu jam 9:30. Masyarakat Lumajang diperkenankan masuk ke stadion untuk sama-sama kita menyanyi bersama Denny Cakna. <tuh> Jangan nga kita nyari bareng-bareng ya nah yang belakang belum ada kita fullin dulu sumpah keren banget yo kalian yang saya yakin kalian punya hp semuanya Hari ini adalah hari yang sangat bahagia untuk saya Karena orang sebanyak ini ada di depan saya Terima kasih banyak Kita nyanyi bareng-bareng